ini proses bongkaran dahulu bu bongkar total dulu semuanya halo pemirsa kita jumpa lagi buat pemirsa yang baru nemu channel ini selamat datang dan salam kenal ya kita mau sharing lagi nih kali ini tentang rencana renovasi rumah baru nah berhubung air pump udah terpasang finally baru deh kita bisa mulai pengerjaan renov jadi begini proses renovasinya pertama, mencari kontraktor, karena sebelumnya kita sama sekali nggak punya referensi atau rekomendasi kontraktor renov rumah, jadi kita cari sendiri di internet. Kriteria kontraktor yang kita cari tentu aja yang udah berpengalaman, kita bisa lihat dari banyaknya proyek serta testimoni pelanggan. Dan menurut kita, sebagai orang awam, tempat yang paling mudah mencari atau menilai kontraktor dengan kriteria tersebut ya lewat marketplace. Karena di sana kita bisa baca langsung testimoni yang asli dari pelanggan atau dari project belajar yang udah pernah dia kerjain sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, menyelaraskan antara mimpi dan realita. Nah, tahulah ya, bapak ini ujungnya kemana. Ya, betul, kita harus berpegang teguh kepada UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi setelah menentukan kontraktor dan rumah kita di survei, Selanjutnya kita dibuatin RAB, Rencana Anggaran Biaya. Nah, di sini pesan kita cuma satu. RAB itu jangan sampai melebihi budget. Kita harus fokus sama yang penting-penting dan fungsional aja. Jangan sampai maunya kelihatan estetik, malah bikin kecekik. Sampai sini paham kan pemirsa? <laughs> oh iya, di sini kita juga dibuatkan gambar 3D. Rencana renovasi yang mau dibuat sama kontraktornya. Ini juga penting, selain supaya di antara kita dan kontraktor nggak ada uh, kesalahpahaman, gambar 3D ini nantinya juga akan kita gunakan untuk pengajuan surat izin renovasi ke developer perumahan. Yang ketiga, surat izin renov. Jadi, karena rumah kita ada di dalam klaster. Untuk setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian atau berisik gitu maksudnya, maka harus izin dulu ke developernya maupun ke tetangga sebelah rumah kita. Jadi ada surat persetujuan ke tetangga kanan-kiri depan-belakang. Lalu apa aja yang harus dipersiapkan untuk membuat surat izin renovasi? Ada dua poin, yang pertama itu mengisi formulir dan yang kedua membayar uang deposit. Formulir itu udah ada disediakan sama bagian estate, jadi kita bisa minta soft copy-nya, lalu tinggal di print. Pengisian formulir dan surat pernyataan renov juga melibatkan kontraktor kita, karena ada peraturan-peraturan yang harus diikuti juga oleh kontraktor selama kegiatan renovasi. Seperti misal, hari kerja hanya boleh Senin sampai Sabtu, hari Minggu atau hari Libur itu kegiatan konstruksi harus dihentikan total. Jadi, pihak kontraktor juga harus ikut tanda tangan di dalam formulir tersebut. Soal uang deposit, ini fungsinya sebagai jaminan aja sih yang akan digunakan sama developer apabila ada fasilitas umum sekitar klaster yang rusak akibat dari kegiatan renovasi kita. Tapi kalau selama renov semua berjalan lancar dan nggak ada fasilitas umum yang rusak, maka uang deposit itu nanti dikembalikan lagi ke kita 100%. Oke, okay. yang keempat mulai renov. Setelah kita menyerahkan seluruh dokumen pengajuan izin renov ke bagian step atau uh, developernya, jika pengajuan kita disetujui, maka kita akan mendapatkan surat izin renovasi tersebut. Kayak gini, yang wajib dipasang selama proses renovasi berlangsung. Untuk selanjutnya, apa aja yang mau direnov? Nah, pada Bab ini sebenarnya kita mau buat di video terpisah. Jadi untuk sekarang kita spill item-itemnya aja ya. Yang pertama itu memindahkan area dapur ke dalam rumah yang tadinya ada di oh outdoor gitulah. Yang kedua itu mengganti keramik yang tadinya itu masih 30x30 cm akan kita ganti juga jadi granit 60x60 ketiga itu memperbaiki bentuk teras yang tadinya cuma kotak biasa gitu aja mau kita bikin sedikit uh, lebih ada variasinya gitu yang keempat merubah sistem pencahayaan atau uh, lampu maksudnya jadi yang tadinya lampu downlight mau kita ganti jadi model spotlight gitu jadi kayak model galeri seni gitu lah. <tuh -tuh. ceritanya Nah itu aja kira-kira yang mau kita renovasi. Sampai sini dulu ya, biar ga kepanjangan juga videonya. Buat yang mau tahu proses renovasinya, nanti tungguin di part 2. Oke, okay? terima kasih udah menyaksikan. Semoga tontonan ini ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.